Kuciptakan sebuah lagu indah indanan merdu Sebagai rasa sayangku padamu Kan terus menghibur dalam gelisah hidupmu Selalu menjaga sucinya kan simu cinta